Lah, kok bisa tempat wisata makin ramai? Coba abang kakak tebak. Apa sebab utama orang makin suka datang ke sana, biarpun harganya naik? Apakah karena hari raya, liburan? Salah, Kak. Gara-gara tempatnya makin cantik, makin bagus. Bukan, Kak. Uh, apa karena menang di iklan? Salah. Gara-gara oh, viral di sosmed ya. Bukan Jadi karena mulut lewat mulut Rekomendasi keluarga promosi teman Ya kenapa kok bisa dipromosikan Sebuah tempat wisata makin rame Karena orang yang berkunjung Merasa nyaman dan puas Banyak kegiatannya Tempatnya bagus Orangnya ramah-ramah Aman pula lagi Jadinya pengunjungnya tadi cerita kepada saudara Dan keluarganya makin rame makin banyak foto-fotonya, putu makin viral. Belum lagi timan marketingnya pandai-pandai, terus bangunannya dipercantik. Ya gak heranlah, apalagi pas liburan yang makin ramai.